Oke, okay, jadi pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda, karena pada akhirnya aku muncul di video aku sendiri dan bareng temenku juga. Jadi, meskipun masih pakai topeng ya penutup muka, karena ada beberapa komen nih yang ada di video aku sebelumnya, panggil aku dengan sebutan nama Mas ataupun Bang gitu. Padahal memangnya suaraku semanly itukah sampai ada komen yang bilang aku bang jadi di sini nih aku cuma mau bilang aja kalau aku tuh bukan abang-abang ya tapi mbak-mbak lah ya lebih tepatnya tahu nggak kenapa kita pakai topeng uh, kenapa, kenapa? Karena, karena kita sedang cemburu kenapa cemburu karena kita sedang tidak percaya diri Langsung, justru ya, slim. Oke, ini adalah Philips Viva Collection Compact Juicer HR1832. Juicer ini aku beli di Shopee dengan harga sekitar rp ribuan aja, dengan dapat cashback tentunya. Juicer ini dilengkapi dengan kapasitas sebesar 1,5 liter. Jadi mampu membuat berbagai macam jus, buah ataupun sayuran dalam jumlah yang cukup banyak Juicer ini juga memiliki bagian-bagian yang dapat dengan mudah dicopot dan dirakit kembali Karenanya, kalian dapat dengan mudah membersihkannya setelah digunakan berkali-kali Jadi yang pertama kali itu ada ini, jadi ini dulu buat apa kak? Buat penampungnya ya, ada, ampasnya. Terus habis itu kita pakai ini, ya, oh, salah. Kita <laughs> masang ini dulu. Nah, udah Terus pakai ini. Nah ini tuh pas di sininya ya. Pilih Nah, terus pasang ini. Jadi ini tuh pemasangannya tuh gampang banget nih. Terus Eh, kita kayak sales ya sebenarnya <tuk> <tuk> kita nggak juara dinginnya kita nggak di sponsoring sama itu ya. kan <tuk> <tuk> kita nggak di sponsoring Philips ini tuh gampang banget karena itu aku suka banget biasa pakai ini terus nah mm -hmm. udah ini terus nah. ini sebelumnya udah kita cuci ya jadi kita langsung coba ini langsung kita pakai wortel loh cara Nih Tuh Langsung aja kita coba Kita perlu uh, stop kontaknya dulu Eh hmm. <susur> <susur> lupa aku gak <enggak> ada hidung aja Aduh Gak bisa gatel-gatel Gitu Sedih Sedih Eh kondol-kondolnya mana sih kak? Ini dia Ini eh, kelihatan ya? Nih ada tombol powernya. Wow. Dah, dari cawokin. Sebenarnya kalau menurutku ini agak berisik ya. Eh, lihat sih, berisik ya sih. Berisik, lihat sih. Karena ini quick duser ya, jadi harus pertama kali itu kita harus siapin air dulu. Jadi pertama kali biar kita cek kau darurnya itu benar-benar bersih harus. Ngebersihnya pakai air dulu, jadi biar dalamnya nggak kotor Oke, aja. Walaupun sebelumnya udah kita cuci ya, Kak Nah, ini... Oh iya, sebelumnya air yang masuk ke juicer udah dikeluarin dari juicernya Supaya nanti bisa dicek apakah ampasnya benar-benar kering atau tidak Langsung aja kita coba dengan menggunakan bahan-bahan wortel Wartel aja ya. ya Karena wortel ini agak keras ya mas. Dan airnya banyak Jadi hmm. e, sangat recommended hmm. untuk di juicer nah, Kita siapin dulu gelasnya Jadi kita nyalain dulu Tombolnya Dari 0 ke 1 Bakil Ini sempurna Oh, Disaring ya. ini aja uh, wortel dengan satu uh, kilo ya lebih. 1 kilo lebih menghasilkan sekitar 500 ml jadi setengah liter dalam wortel yang gak sampai satu kilo itu eh lebih dari satu kilo deh Jadi, cara bukanya itu, kalian bisa pencet dari bawah. nih. kalian tarik. nih. kalian tarik. Nah, kita buka. Terus, nah, kita buka. Nah, hmm. kita simpan. Ini dia, ntar dulu. Jadi, bukanya gini. Jadi, ini ya, kalau mau buka ini, caranya itu, tangan kalian masukin ke sini. Terus, diangkat nih. Udah, tadaa. Hmm. ini carinya sari oh ya ini ini wow. aja ya ini bisa dibuat tutup kompos jadi jangan dibuang oh gitu ya. ini sebenarnya agak basah ya tapi untuk dibuat apa juicer kayak gini, ini ini worth it banget nih dari dekat menurutku ini agak basah menurutmu kayak gimana ah uh, iya sih agak basah dikit agak basah dikit tapi benar-benar ini ya kayak terparut dengan sempurna gitu. Iya, bener Tapi an sih tetap kayak ada ini. Nih. Belum ter apa? Paru, terpotong, iya. terparut, terparut. Terparut lah ya. Tapi ini kalau menurut aku yes iya sih. Jadi langsung aja kita coba hasil juicer wortel. Hasil uh, ini ya kayak pengejus ya. Pengejus wortel, hasilnya kayak gini Kayak kental sih, nggak kayak, nggak cuman air doang gitu ya Iya yeah. Mantap Oke, okay, langsung aja yuk Karena kita pakai Ini gua <tuk> <tuk> mulutnya dari sini Waduh, <tuk> ada pulang Oh iya yeah. Paksanya okay, Wah, oh my god Bentar aku belum diubahin <tuk> <tuk> Wah, yuk, enak banget serius Jadi kalau ini walaupun tanpa susu, tanpa gula Ini serius manis banget dan enak banget Serius dan Jadi apapun -apa ini, ini Ini aku pertama kali ingin menggugain jus wortel Iya oh, <tuh> Gila, gila Karena aku emang enggak terlalu suka sayur Menurutmu gimana? Ini nih, menurut sudut pandang orang yang enggak suka sayur gimana? Enak sih, ya, apalagi kalau ditambahin es Jujur, ini tuh enggak... Enggak, enung so Bener-bener kayak ayur-ayur gitu loh Iya, enggak, enggak Mas dia sih, sehari-hari-hari-hari enggak? Enggak-enggak langsung di tenggorokan Enggak-enggak langsung di tenggorokan Kayaknya apa halus? Baik, gitu aja Sekian dari saya, Kak Langit Dan saya, Sirius Kami berdua undur diri Sampai jumpa di next video Jangan lupa apa? Subscribe Comment dan... Apa ya, alright, alright, Meanwhile, alright, balik lagi ke channel alright, alright, alright, suka ya udah jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton kami tetap semangat gang Batik.